truk selanjutnya ada Puso Super Great Trenton 8 kali 4 bosku ini gardang dua ya kenapa disebut 8 kali 4 karena 8 tromol 4 roda penggerak. Ditarik kembali oleh puso 664 Hadi Bosku. Udah berapa kali narik ini ya? Mantap jiwa sugaranya ini. Selalu diaritasnya tinggi. Hadrat-hadratrik, mundur. Ini. Oke, Mas Go, ini kata supirnya tadi, muatannya 35 ton. 35 tonanya, peta 1 tutup. lanjut kali lagi bosku, ini ada truk puso 6 kali 2 gergang satu narik puso trinton ya bosku. <tip> menu jambak, nareng mobil Carry oke lanjut, busuk 6 4 bosku ini muatan semen ya beratnya 3,5 ton nih, kurang lebih lama lama Apa Ini proses penarikannya bosku, ditarik oleh busu Trinton Super Grid. Kurang buah nariknya, ha? kayak nggak ngegas mobil trintonnya Masa polisel, muatan semen rata-rata seperti yang mereka ini, muatan 10 ton ya, musuh kalau muatan semen ya, oh, oh, oh. berbahaya lanjut lagi bosku truk kancer <coughs> muatan semen lanjut bosku, usul engkel, pakai dua nih bosku. Ditarik oleh Poso Oren, enam kali empat bosku. Lanjut lagi, truk Canter. Let's <laughs> go! oke okay, setelah lama memasang selingnya akhirnya bisa juga dipasang selingnya bosku nah ini sudah tinggal narik saja